Halo sahabat Esjul, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bagaimana kabar kalian detik ini? Pastinya baik-baik kan? Semoga kita semua diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat Esjul Kali ini kita akan berangkat menuju Kecamatan Bastem Utara, Desa Tede, Dusen Bakun, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum kita pergi atau beranjak, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu, ya sahabat. Esjul, nah, sebelum kita berangkat, kita berdoa dulu, berdoa aja, dan perjalanan kita menemukan saja, dan bisa sampai di sisi sibuk bersama. Nah, berdoa dimulai. 2021 Jurnai uh, Bat Putara Segunduk Kali ini kita ditemani kakak-kakak ganteng Menuju ke desa TD Mau tahu keseruannya seperti apa? Let's check it out Sahabat Esjul Jika berbicara keindahan alam Indonesia Tak akan ada habisnya Pasalnya Indonesia memiliki bentang alam yang sungguh memesona. Salah satunya adalah tempat yang akan kita kunjungi ini. Sembari kita menelusuri jalan, kita istirahat atau ngopi dulu, ya sahabat. Esjul di warung ini. Para rider, baik dari arah Bastem, maupun dari arah Palopo, mereka singgah untuk beristirahat sambil mencicipi segelas kopi khas kampung ini. Wah, enak banget kopinya, rasa tak pernah bohong. Di pertengahan jalan ini, kita singgah sejenak, sahabat. Esjul sembari kita melihat panorama alam di sekitar kita, dan di sini terjadi pemandangan indah. Tiada tara, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tak hanya itu, kita singgah sejenak untuk mengabadikan foto bersama kakak kru petualang ini. Wow, keren banget fotonya! Jika beruntung. Biasanya di tempat ini diselimuti kabut Namun sayang Kali ini kami tidak beruntung melihat kabut Apa pengaruh kami belum mandi ya Sahabat Esjul Hehehe <laughs> Perjalanan kami tinggal 10 menit lagi sahabat Isjul, tiba di kediaman kakak biaran. Kita mampir dulu di tempat ini sambil lihat tanaman siung yang sedang dijemur. Suasana pedesaan yang begitu asri mampu membuat pikiran kami fresh ditambah dengan kecauan suara burung mengingatkan kami semua akan masa kecil kami melihat berbagai fauna yang berada di wilayah kami. Yo. Nah, setelah melewati perjalanan yang cukup memacu adrenalin Sekarang kita sudah tiba di desa TD Dusun Bakun, Tepatnya di kediaman Kakak Biaran kami disambut hangat keluarga kakak biaran Assalamualaikum. Assalamualaikum. keramah tamahan warga di sini udara yang dingin serta melihat aktivitas warga desa yang begitu terlihat damai, dan membuat kami melihatnya merasa bahagia. Kabat Esjul, saksikan terus ya Esjul santai jenius unik luar biasa hanya di Josh Murin dan jangan lupa klik subscribe, bunyikan loncengnya, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Kalau di biasa bahasa Indonesia nya ikan bandeng, bahasa ilmiahnya ikan banyak tulang. Oh bahasa ini cukup lama dan cukatua. Ya. Ya. Eh, gimana perjalanannya tadi, bang? Nah, bus, bus ya. Pertama kali ke Pas Oke. Okay.